yang hari ini sudah memberikan support dan dukungan terhadap channel ini terima kasih banyak ya untuk kalian yang mungkin sudah menekan tombol subscribe, like dan yang sudah ngeser-ngeser semua video-video kita ya kan? dan mudah-mudahan semua permasalahan hidup ini segera bisa teratasi dengan semua solusi yang terbaik yang tidak memiliki efek samping hari ini masih banyak teman-teman kita yang terjebak di beberapa hutang aplikasi pinjol ataupun mungkin produk-produk pembiayaan yang telah melakukan langkah-langkah yang salah dengan cara Gali lubang tutup lubang Nah pada video kali ini aku pengen mengingatkan kalian agar untuk tetap tenang Dan tidak melakukan tindakan negatif apapun Yang hari ini mungkin bisa merugikan diri sendiri Orang lain dan orang-orang yang kita sayangi Oke baik ya kan Pada video kali ini kami masih tetap mengingatkan Agar untuk tidak lagi menjadi korban penipuan Kami dari channel youtube info pinjol terbaru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 Ya sepertinya lima aplikasi raksasa ini hari ini hampir semua orang menggunakan aplikasi ini Dan mungkin hari ini sudah menggunakannya Dan kebetulan belum memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Dan akhirnya panik berlebihan Karena masih diuber-uber sama yang namanya desk collection dari lima aplikasi raksasa tadi Bahkan mungkin ada yang sudah langsung ketemu sama yang namanya Debt Collector Lapangan Dan akhirnya hari ini sudah kebingungan Karena akan dijanjikan 2-3 hari lagi atau mungkin minggu depan Kami dari tim Debt Collector Lapangan akan melakukan kunjungan kembali Lantas apa yang harus dilakukan Bang? Oke baik ya Siapa yang hari ini menggunakan 5 aplikasi tersebut? Dan bagaimana pengalaman kalian ketika menggunakan aplikasi yang hari ini belum mampu kalian bayar Kalian bisa menuliskannya di kolom komentar di bawah video ini Oke ya sesuai dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah melalui pihak OJK Bahwasannya untuk semua debt kolektor lapangan itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan kriminal Seperti mengancam, mengambil barang-barang dan melakukan tindakan-tindakan anarkis Yang hari ini bisa merugikan kedua belah pihak dan untuk kalian yang belum mampu melakukan pembayaran dan akhirnya hari ini sedang kebingungan, sedang sibuk banget mencari dana talangan ke sana kemari, mencari utangan ke sini dan ke situ, akhirnya kalian tak mampu berkonsentrasi. Oke, jadi pada periode kali ini aku pengen mengajak kalian itu untuk tetap tenang, apapun situasi dan kondisinya hari ini di tengah desakan pembayaran hutang di lima aplikasi raksasa tersebut, agar kalian tidak lagi gali lubang tutup lubang. Ingat ya apapun hari ini permasalahan hidup yang hari ini sedang kita hadapi sudah pasti tentu ada solusi terbaiknya hingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi kita hari ini. Jadi kalau kalian masih tetap minjol di aplikasi-aplikasi yang lain dengan harapan bisa membayarkan di lima aplikasi raksasa tersebut maka kalian pasti akan tambah pusing. Karena setiap aplikasi pinjol yang kalian berhasil pinjam dan ke akhirnya kalian gunakan sudah pasti ada biaya-biaya tambahannya. Jadi apa bang yang harus kita lakukan hari ini? Setelah kita bisa tetap tenang, tidak panik berlebihan dan kita tidak melakukan tindakan-tindakan negatif yang mungkin bisa merugikan diri sendiri orang lain dan orang-orang yang kita sayangi hari ini. Yang kedua adalah stop bayar dulu. Untuk yang sudah ketemu langsung dengan debt kolektor lapangan ya Kalian bersyukur sehingga kalian bisa menjelaskan apa hari ini situasi dan kondisi di rumah kalian. Dan kita tetap membulatkan tekad, membersihkan hati, niat, dan pikiran untuk bisa melunasi semua hutang-hutang yang hari ini sedang kita hadapi. Ya, Jadi apakah 5 aplikasi raksasa tadi bang sudah terkoneksi ke Slik OJK? Jawabannya sudah. Jadi apa sih efek sampingnya ketika kalian nanti belum mampu melakukan pembayaran ke Ketika 5 aplikasi raksasa ini sudah saling terkoneksi ke selik OJK. Maka kita akan disulitkan ya untuk meminjam uang lagi. Di mana bang kita akan menerima kesulitan ketika kita belum mampu melakukan pembayaran di 5 aplikasi raksasa tersebut. Kalian akan dipersulit buat minjam uang di bank. Ayo hari ini ada yang udah mau pinjam uang di bank lagi. Dan mungkin ada yang sudah kepengen mengganti sepeda motor dengan sepeda motor yang lebih bagus yang lebih mahal lagi. Maka kita akan dicek. Nama kita akan kelihatan bahwasanya hari ini kita sedang punya hutang di aplikasi ABCDE tadi. Oke, hanya itu. Lantas apa bang yang harus kita lakukan? Apakah uh, uh, lima aplikasi raksasa tadi memang sudah memiliki debt collector lapangan atau tidak? Jawabannya sudah. Tapi tidak untuk di semua daerah, wilayah kerja, Republik Indonesia. Masih hanya untuk kota-kota besar. Bang, rumah aku jauh banget bang dari kota-kota besar. Apakah mereka mungkin datang ke rumah? Jawabannya tidak. Ya, dan hari ini untuk di lima aplikasi raksa tersebut belum semuanya memiliki debt collector lapangan Jadi aku pengen mengajak kalian itu untuk tetap ya, berusaha, berdoa dan terus bekerja Dan jangan meminjol lagi, jangan lagi menggunakan produk-produk pembiayaan ketika kalian memang tidak dalam keadaan benar-benar penting Hari ini kemudahan dari aplikasi-aplikasi tadi membuat banyak orang tergoda ya kan membuat banyak orang mengambil dan membelanjakan fasilitas yang mereka berikan itu tanpa perhitungan. Akhirnya hari ini kewalahan untuk melakukan pembayaran. Ditambah lagi puluhan nomor-nomor handphone baru yang akhir-akhir ini cukup mengganggu ketenangan hidup kalian, ya kan? Jadi siapa yang salah hari ini? Ya sebenarnya sih memang kita. Hanya saja ketika nanti tim debt collection yang melakukan pelanggaran itu menjadi salah mereka. Jadi ada beberapa peraturan-peraturan yang harus kalian tahu Seperti di video-video yang sebelumnya Jam penagihan itu jam berapa saja Apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh tim debt collection kepada kalian Apalagi debt collector lapangan Itulah tadi beberapa informasi-informasi yang sudah pernah kita share Yang harus kalian tahu, kalian bisa cek di video-video sebelumnya Itu adalah hal-hal yang menjadi hak kalian hari ini Walaupun kalian belum mampu melakukan pembayaran di aplikasi mereka Ya, jadi untuk kalian yang hari ini masih tetap berusaha untuk gali lubang tutup lubang Segera hentikan ya, Dan segeralah berbenah untuk menambah penghasilan dan pendapatan Supaya kita bisa segera melewati satu persatu badai permasalahan Yang hari ini mungkin ya, sudah minjam di aplikasi Minjam di pinjol Minjam di sanak famili Dan meminjam uang di orang-orang sekeliling yang ada di kehidupan kalian hari ini Coba jelaskan baik-baik bahwasannya hari ini kalian memang belum mampu untuk melakukan pembayaran. Sanksinya udah jelas. Kita akan terkoneksi ke SLIK OJK. Hanya itu saja. Yang sudah ketemu dep kolektor lapangan jauh lebih baik ya. Jadi kalian akan jauh lebih rileks ketimbang terus bertanya-tanya. Dan membaca beberapa pesan-pesan WA yang terus mereka kirimkan kepada kalian. Jadi untuk kalian yang hari ini... Sudah menjelaskan ya Aku menyarankan kalian untuk menjelaskan di tahap awal Bahwasannya kita memang belum punya kemampuan Untuk melakukan penyicilan ataupun mungkin pelunasan Ya boleh nggak bang pesannya untuk tidak dibaca kembali Jawabannya boleh Boleh nggak telepon mereka itu tidak diangkat Jawabannya boleh Setelah kalian mengkonfirmasi dan menjelaskan di awal Bahwasannya memang kita belum punya kemampuan Untuk melakukan penyicilan dan pelunasan Di aplikasi-aplikasi mereka Sanksi hukumnya ada enggak Bang? Jawabannya tidak, ya. Ada enggak orang yang sudah dipenjara gara-gara hutang dipinjol atau mungkin hutang di beberapa aplikasi-aplikasi? Jawabannya belum. Bisa enggak dipenjara? Jawabannya bisa. Kenapa seperti itu? Karena apabila kalian melakukan pemalsuan-pemalsuan data dan gua yakin banget dari 99,9% subscriber kita ini adalah orang-orang yang baik. Orang-orang yang mungkin hanya melakukan kesalahan karena mereka enggak tahu ya kan? Uh, seberat ini ternyata melakukan pelunasan di aplikasi-aplikasi tersebut. Oleh sebab itu, ya aku pengen mengajak kalian itu untuk tetap tenang, ya kan dan tidak panik berlebihan. Oke okay lah ya jadi itulah tadi beberapa informasi-informasi yang bisa kita sampaikan kepada kalian mudah-mudahan video ini mampu menenangkan pemikiran kalian yang hari ini sedang kalut yang hari ini sedang gelisah untuk kalian yang dari tadi pagi sudah berpikir keras untuk mencari dana talangan ke sana kemari aku mengajak kalian tuh untuk rehat sebentar ya. Untuk relax sebentar ya silahkan untuk yang hobi ngopi silahkan ngopi ya kan Supaya nanti kalian bisa berpikir dengan jernih dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang salah lagi Ya kan kalian harus bisa memilih dan memilah langkah apa yang harus ini sedang kalian gunakan Oke jadi mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan dan mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kita semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh